Ya, membawakan doa pada pagi ini dengan Tuhan Yesus, sekarang kami sedang bersama Pak Rudi ingin mempelajari materi fisika berikanlah kami kemudahan untuk bisa mengerti materi yang diajarkan oleh Bapak dan kami mohon Tuhan Yesus akal pikir kami agar kami bisa menyelesaikan semua tugas dan juga dapat mengerti apa yang akan dijelaskan oleh Pak Rudi dalam Yesus, haleluya, amin Min, terima kasih ya, Drawan. Sama-sama, Pak. Baik, kita mulai Anda perhatikan uh, presentasi yang saya sampaikan. Oke. Baik. Apakah di depan Anda sekarang sudah tampak slide yang berjudul Gelombang Mekanik? Sudah, sudah Pak. Sudah, sudah Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Perhatikan baik-baik. E, di antara penjelasan ini nanti akan ada yang menjadi bahan evaluasi untuk akhir pelajaran hari ini dan untuk akhir pelajaran minggu depan. Gelombang mekanik itu dibagi menjadi tiga, uh, tiga bagian. Ada yang menurut medium arah rambat dan menurut jenisnya. Kalau saya bahas dari belakang, menurut jenisnya itu banyak sekali: ada gelombang bunyi elektromagnetik, gelombang cahaya, kemudian ada gelombang radio, ada inframerah, ada ultraviolet, termasuk ada radiasi nuklir. Nah, untuk radiasi nuklir ini adalah jenis gelombang yang agak berbeda dibandingkan dengan gelombang elektromagnet. Walaupun dia masuk dalam rentang spektrum di sini. Karena radiasi nuklir ini bergerak atau memancar secara spontan sekalipun tanpa medium. Benar, dia bukan gelombang non-mekanik, gelombang yang merambat tanpa Pihak ketiga atau tanpa adanya perantara. Sementara gelombang yang kita pelajari sekarang, yang menjadi topik isi presensi Anda adalah gelombang mekanik. Karena dia mempunyai karakter atau mempunyai kebiasaan, memerlukan pihak ketiga atau yang disebut dengan medium. Dulu sebutan medium itu adalah ether. Setelah adanya fisika modern sampai dengan 1912, 1918 sebelum perang dunia pertama dan setelahnya, ternyata eter itu tidak ditemukan. Jadi tidak ada zat imajiner yang nanti digunakan untuk merambatkan atau menjadi tempat menjalarnya gelombang. Namun tahun 1896 James Clerk Maxwell pernah mempostulatkan adanya gelombang yang terjadi karena perubahan medan listrik dan medan magnet yang bisa merambat tanpa menggunakan perantara. Nah itu cikal bakal yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Menurut arah rambatnya kita mengenal dua macam, ada transversal dan longitudinal dengan masing-masing contoh seperti bagian yang Anda bisa lihat. Dalam kegiatan pembelajaran ini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, fase pertama ini saya memberikan ilustrasi atau paparan. Lalu fase kedua nanti, siswa bertanya atau mengumpulkan pengetahuan secara interaktif dan informatif. Lalu fase terakhir, dalam waktu 10 menit kurang, siswa mengerjakan tugas akhir belajar dengan waktu yang disediakan. Kalau memungkinkan kita akan menggunakan aplikasi kuisis atau kahut. Nah ini tergantung dengan sinyalnya dan tergantung dengan keinginan setiap peserta didik yang ingin mencapai tujuan belajarnya yang terbaik. Jangan lupa saudara-saudara nanti bulan Maret akan dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Mudah-mudahan itu berguna bagi kehidupan Anda di masa mendatang. Yang kita bicarakan berikutnya, yang menjadi pokok pembicaraan pembahasan gelombang mekanik, adalah variabel gelombang. Dimulai dengan amplitudo, amplitudo itu menyatakan gain atau menyatakan suatu kekuatan nilai puncak atau nilai minimal suatu gelombang. Yang kita bisa lihat dari gambar seperti ini, amplitudo adalah jangkauan dari lembah menuju ke puncak. Jarak dari puncak ke puncak disebut dengan panjang gelombang. Namun kalau di antara ini dibuat gambar di antara garis merah yang saya tunjukkan dalam pointer laser ini ada garis setimbang namanya, kadang amplitudo itu adalah jarak dari garis setimbang ini menuju ke titik maksimumnya. Atau dari garis setimbang tersebut menuju ke titik minimumnya secara bolak-balik dan periodik. Terjadinya gerakan bolak-balik tadi karena siklus gelombang itu bergetar dan merambat. Kita gunakan variabel frekuensi untuk menyatakan berapa banyak. Getaran yang terjadi dalam gelombang itu setiap satu detik. Seperti misalnya tegangan listrik bolak-balik di rumah kita masing-masing. Mempunyai frekuensi antara 50 sampai 60 hz Berarti dalam satu detik gelombang listrik tadi bergetar sebanyak 60 kali dalam satu detik. Kalau suara kita yang paling rendah ini mencapai frekuensi 20 Hz, berarti ada getaran atau terjadi getaran 20 kali dalam satu sekon. Variabel yang berikutnya adalah periode periode, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu siklus gelombang. Satu siklus gelombang itu, seperti saya sebut tadi, adalah satu bukit dan satu lembah atau satu lembah dan satu bukit. Lalu ada sudut fase dan fase gelombang, ini masih ada kaitannya dengan getaran, ada teta, ada pi, ada pi, yang ini pi, lalu yang ini adalah phi. Fase berarti waktu getar dibagi dengan periode, atau waktu getar dikalikan dengan frekuensi. Hubungan periode dengan frekuensi berbanding terbalik. Nah, kecepatan sudut omega, kalau omega ini Duh. dalam waktu tempuh t dikalikan maka dia akan mencapai suatu putaran atau posisi sudut dalam sudut theta, sudut fase. Kecepatan sudut tadi diuraikan menjadi 2 pi per periode atau 2 pi dikalikan frekuensi. 2 pi ini maksudnya satu siklus, satu kali membentuk gelombang. Dalam satu kali putaran terjadi satu gelombang. Dalam satu kali putaran bisa saja terjadi lebih dari satu atau dua tiga gelombang. Tergantung frekuensinya. Nah, ini penggambaran yang tadi saya bilang. Ada garis setimbang, lalu ada lambda. Nah, Y di sini akan sama dengan amplitudo jika dia menyentuh nilai maksimal. Atau Y sama dengan min amplitudo jika menyentuh nilai minimal. Dari puncak ke puncak, peak to peak, ini namanya amplitudo. Nah, jadi jangkauan terbawah sampai jangkauan teratas itu disebut dengan kekuatan gelombang yang nilainya adalah dua kali simpangan maksimal uh, kursor cebong yang saya tunjukkan ini. Panjang gelombang tidak hanya dari puncak ke puncak, tapi juga dari lembah ke lembah. Dari penjumlahan satu bukit dan satu lembah atau penjumlahan dari satu lembah dan satu bukit. Kalau nanti kita belajar mengenai gelombang berjalan di tengah-tengah ini, akan ada pembagian. Jadi, seperempat, eh, setengahnya dari lembah ditambah dengan setengahnya. Sorry, ini seperempat, seperempat gelombang itu di sini. Kalau satu bagian ini adalah setengahnya. Kalau ini dibagi dua lagi, itu jadi seperempat, seperempat tambah setengah, tambah seperempat berarti dia menjadi satu siklus. Nah, itu dari lembah ke lembah. Atau dari puncak ke puncak, kalau dari titik kaki bukit ke kaki bukit lainnya, itu juga bisa dikatakan satu lambda. Jaraknya, lambda adalah kecepatan rambat gelombang dikali periode atau kecepatan rambat gelombang dibagi frekuensi. Lalu ada variabel berikut yang disebut dengan bilangan gelombang yang diumuskan sebagai 2P per lambda dengan simbolnya adalah K, konstanta gelombang. Ada juga yang bilang demikian. Dan ini tanpa satuan, karena dia berada di dalam fungsi umum gelombang. Nah ini uh, cepat rambat gelombang tadi, jangan sampai salah rumusnya. Arah rambat gelombang itu tergantung dengan koordinat atau titik acuan gelombang. Nah ini contoh dari persamaan umum getaran yang ada di atas. Karena gelombang itu adalah gangguan yang merambat, karena partikelnya mengalami perpindahan sepanjang medium yang dilewati, maka ada penambahan uh, variabel lain yaitu bilangan gelombang. Tanda negatif di sini artinya gelombang itu merambat ke kanan. Kalau di sini tandanya menjadi positif, maka gelombangnya merambat ke arah yang berlawanan atau ke kiri. A ini adalah amplitudo, sin ini fungsi trigonometri sinus, omega kecepatan sudut. Y disebut dengan simpangan, jarak dari titik setimbang menuju eh, pelebaran gelombang dari titik setimbang tadi. Kalau dia maksimal berarti mencapai nilai amplitudo. Bagaimana kita menginterpretasi persamaan umum gelombang? Nah, ini ada contoh: persamaan umum gelombang dituliskan sebagai y sama dengan a sin omega t min k Kalau kita uraikan omega dengan k menjadi seperti yang dituliskan, itu akan muncul persamaan baru: a sin dalam kurung dua pi dibagi t dikali t kecil waktu tempuh dikurang 2 pi per lambda dikalikan x. Nah, ini bentuk uraian lain apabila periode digantikan menjadi frekuensi, di mana F frekuensi dan bla bla bla. X adalah jarak titik ukur dari sumber getar. Contohnya seperti ini. Diberikan data amplitudo 2 cm, frekuensi 5 Hz, dan cepat rambat gelombang 5 meter per sekon. Untuk memastikan, persamaan umum gelombang yang di atas ini terisi semua, yang namanya persamaan umum itu berarti kita tidak menyelesaikan, tapi dia sebuah model dari gelombang. Kita carikan omega, 2 pi kali F sesuai data yang didapat, dapat 10P. Uh, kemudian ada cepat rambatnya, ada frekuensinya, oh panjang gelombangnya diperoleh. Dari 5 dibagi 5 Hz, dapatlah 1 meter. Masukkan lambdanya tadi satu meter, ketemu k-nya 2pi. Maka masing-masing variabel ini dimasukkan ke omega dan dari k ini ke bagian situ. Sementara t dan x dibiarkan sebagai variabel saja. Hasil akhirnya seperti ini. 2 per 100, karena ini satuannya cm, harus disamakan dulu dengan satuan cepat rambat. Kalau Anda tidak mau menuliskan ini 0,02, bisa saja demikian, 2 sin dalam kurung 10 pi T dikurang, nah ini menjadi 2 per 100, karena 5 meternya diubah menjadi sentimeter. Samakan dulu penyebutnya, baru bisa diselesaikan dengan benar. Contoh lain, misalkan variabel gelombang dinyatakan amplitudo 5 cm frekuensinya 5 Hz dan lambdanya 10. Maka kita cari dulu omeganya 2 pi dikali 5 yang ini dapat 10 pi radian per sekon. Kemudian K sama dengan 2 pi per lamda seperti yang saya nyatakan tadi. Kalau kita ingin ini dalam satuan internasional ini kita ubah menjadi 0,1 sehingga jawabannya 20 pi satuan internasional. Setelah 10P dan 20P diperoleh, kita masukkan ke dalam fungsi ini. Nah, saya konsisten karena sentimeter itu harus diubah menjadi satuan internasional, maka 5 sentinya dijadikan 0,05. 0,05 sin 10PT dikurang 20PX. Maka selesailah tugas saudara menggambarkan, menyatakan persamaan umum gelombang. Akibat dari pelajaran ini atau efek outcome yang ingin dihasilkan dari pembelajaran Anda adalah bagaimana Anda berlatih memperhatikan harga-harga komoditas yang membentuk grafik. Salah satu contohnya seperti ini. Gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah gambar indeks harga saham gabungan yang menyatakan Apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia itu harga sahamnya naik atau anjlok? Apakah perusahaan di Indonesia mengalami resesi atau yang lain-lain? Dan resesi itu ternyata sudah lewat. Dari titik ini harga saham terus meningkat. Sampai ini nanti panas, nanti harganya akan turun lagi ke bawah, lalu orang mulai lagi berinvestasi. Nah, seperti itu. Kalau grafik ini kita gambarkan mempunyai titik setimbang, nah dari titik terbawah sampai titik yang sana lalu dibuatkan tanda panah, kita bisa melihat semakin banyak gerakan yang ada di atas garis setimbang, berarti terjadi penguatan harga-harga saham. Ada kepercayaan positif dari investor untuk berkembang. Walaupun pandemi orang tidak mau kehilangan uang dan dengan adanya stimulan ekonomi dari pemerintah, harapannya Indonesia bisa membayar yang menjadi kewajibannya. Sehingga kita semua tidak menjadi susah. Jangan takut tentang krisis atau tentang resesi. Karena Anda perlu belajar untuk memahami keadaan yang sesungguhnya. Demikian penjelasan saya untuk pelajaran hari ini. Dan mari kita lihat bagaimana uh, kita membahas tentang persamaan umum gelombang. Sampai di sini dulu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Bagi yang ketinggalan, penjelasan saya tidak lengkap, nanti bisa menonton video ulangnya, ada rekaman ulangnya. Baik. Uh, perhatikan board yang ada di depan layar Anda masing-masing. Apakah Anda sudah melihat board, buku, di depan layar Anda? Sudah, Pak. Sudah, sudah Pak. Ya. Yang saya tunjukkan ini apa? Yang dibaca di sini? Ini. Iya, yeah, Pak. Iya, yeah, sama dengan sin omega dikali waktu dikurang konstanta dikali simpangan. Eh. Oke. Okay. Iya, Pak. Omega ini apa? Omega. Ini apa Kesipatan ini? Kecepatan sudut. Bagus. T ini apa? Waktunya, Pak. Waktu getar. M K K, K konstanta konstanta konstanta getar. Konstanta atau bilangan? Konstanta gelombang. Bagus. Bilang x gelombang. adalah x adalah Uh, simpangan lah Pak, simpangan jarak titik ukur Sini. dari sumber getar Ada semua tuh di boardnya Tinggal Anda perbesar <laughs> Kita bisa Pak. zoom Zoom di layar uh, HP-nya masing-masing Baik Omega-nya tadi sudah diuraikan menjadi 2P per T dan 2PF Lalu bilangan gelombangnya dapat diuraikan menjadi 2 pi per lambda Arti dari 2 pi Ini berarti Gelombang itu mencapai satu siklus, ada satu bukit dan satu lembah, atau dia mencapai suatu jarak variabel panjang gelombang. Nah ini disebut dengan persamaan umum gelombang. Apabila uh, omega ini kita tuliskan menjadi 2PF, lalu K ini tadi adalah 2 pi per lambda, di mana lambdanya adalah V dibagi F, maka persamaan umum gelombang dapat kita ubah menjadi demikian. Omega-nya 2 f T dikurang, 2 pi per lambda X. Nah, lambdanya itu diganti nanti nih. Y sama dengan A, Sin 2PFT dikurang 2 πv dibagi F kali X. Ingat-ingat yang ini dulu, karena ini belum selesai. Y sama dengan bla bla bla. Y sama dengan A sin 2PFT dikurang. V-nya dikataskan. eh uh, Lamda-nya tadi v dibagi oke okay, f-nya di atas uh, ini di bawahnya jadi v, lalu ini jadi x karena asalnya tadi adalah y sama dengan a sin 2 pft dikurang 2 pi v per lamda kali x. Nah bagian yang ini berubah karena menggunakan sistem oh sorry. Salah, salah, salah, salah. Ini, ini bukan lambda nih Nah, itu yang betul. Ini adalah F. Nah, jadi F-nya di atas. Maka Y sama dengan A sin 2 f kali T dikurang 2 f X dibagi V. Kalau 2PF, 2PF ini bisa secara distributif maka dia bisa diuraikan menjadi 2 pf-nya di luar dalam kurung t dikurang x min v. Nah, siapakah variabel 2 pf? Tidak lain dan tidak bukan adalah omega. Kecepatan sudut. Iya. Omega t. Ini nah, omega. Jadi ada persamaan lain lagi bahwa y sama dengan a sin omega dalam kurung t dikurang x per v. Jadi kalau diketahui omeganya, diketahui cepat rambatnya seperti tadi, uh, amplitudonya 5. Omega-nya 10P. Kemudian V-nya misalnya 5 meter per sekon. Nah tinggal kita isikan menjadi 0,05 sin 10 pi dalam kurung T dikurang X per 5. Nah ini juga benar persamaan umum gelombangnya. Artinya saudara-saudara kalau mengerjakan persamaan umum gelombang, tidak terikat dalam bentuk seperti ini saja. Hanya terikat di sini aja gitu nah. Anda bisa berkreasi menjadi persamaan. Itu lalu ini diubah akhirnya menjadi seperti ini. Nah. Kalau kita melibatkan tanda negatif di sana sebagai arah rambat gelombang jika ada deskripsinya, gelombang ini merambat ke kiri, oh berarti ini tandanya tanda tambah nanti. Kalau dia ke kiri, ke kiri. Kalau tidak disebutkan apa-apa, maka asumsi kita gelombang ini merambatnya ke kanan. Jadi dalam persamaan umum gelombang semuanya itu berlaku asumsi. Baik, sampai di sini dulu. Kalau oh, ini bagian terakhir, bahwa bentuk lain dari fungsi gelombang, dari omega t dikurang kx, kita mau gantikan menjadi misalnya mengandung periode. Lalu k-nya tadi adalah 2pi per lambda, di mana lambdanya adalah v kali t, Kau warna ini bisa diganti ke Pak? Kenapa? Warna latar tulisannya. Ini kelihatan kuning? Ya kelihatan. Ya. Nah ini misalnya 2 pi per t kali t dikurang dua pi per lambda kali x. Y sama dengan a sin lamdanya belum diganti dulu. Lamdanya ini menjadi v kali t kali x. Nah, yang sama ini kan 2P per T. Oh iya, iya, ini ketinggalan T kecilnya. Nah, nanti ujungnya juga sama. Akhirnya Y sama dengan A sin 2P per T kali T dikurang. 2P V kali T kali X. A sin 2P-nya taruh di luar. Ini T-nya di dalam. di berarti sisanya adalah x per v. Karena variabel 2 pi ini op, Nah, variabel ini ini maksudnya bisa disatukan di situ. V-nya tinggal Y sama dengan A sin omega dalam kurung T min X per V. Jadi sebenarnya hanya ada tiga fungsi umum gelombang. itu. Seperti tadi ini, Y sama dengan A sin omega T min KX persamaan nom satu. Persamaan nya adalah yang ini, 2 pi per T dikali T kecil dikurang, 2 pi per lambda dikali X dan persamaan ketiganya menjadi seperti itu. Persamaan alternatif, persamaan keempat adalah ini. Uh, jika diketahui frekuensinya. Namun pokok akhirnya tetap berbentuk Y sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurang KX. Hanya bentuk-bentuknya saja yang... Berubah-ubah tergantung manifestasi atau interpretasi data yang saudara dapatkan. Memahami karakteristik gelombang untuk bisa dinyatakan dalam persamaan umum gelombang seperti ini. Kembali lagi, yang harus diingat, amplitudonya berapa? Omega itu isinya siapa? Ada periode, ada frekuensi. Kemudian ada bilangan gelombang, 2P per lambda. Lambda ini isinya siapa? V dibagi F atau V dikali T. Hubungan frekuensi dan periode seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan K itu sebenarnya adalah 2P per lambda ini ganti toh. V kali T. Nah, super V dan 2 pi per T. Siapa 2P per T? 2 pi per T itu tidak lain daripada omega. Maka kalau saya tulis, saya tindas seperti itu, K ini sama dengan omega dibagi V. Bentuk lainnya dari gabungan ini lalu di pojok itu. Sekali lagi. Omega adalah 2P per T. Lambda adalah V kali T. K adalah 2P per lambda. Berarti K sama dengan 2P per V kali T. Seper V, 2P per T. Gantikan namanya satu per V kali Omega Omega dibagi V nah gitu dia sampai di sini dulu kalau tidak sempat dicatat tadi nanti bisa diulang rekamannya video Google meeting gitu jika masih gagal saya akan buatkan video tutorial silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas itu adalah akhir pelajaran kita dan 18 menit lagi kita akan memulai kuis. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas atau ada yang mau boker. Aisyah, jelas. Ini matanya melotot. Devita, bagaimana? Ada pertanyaan? Sahra, belum ada. Bisa mengikuti enggak tadi yang saya presentasikan? Atau terlalu cepat? Mungkin kurang paham, Pak. Nah, cepat. kalau kurang paham <laughs> berarti diulang-ulang makanya kita perlu ulangan nanti diulang lagi tontonannya ini sudah saya rekam semua jadi saya tidak mungkin mengulang lagi dari awal siapa lagi ini ini yang baru bangun Yuda gimana Yut. Yuda baru bangun Ilham baru bangun rambut masih acak-acakan halo ini kayaknya baru keramas Rifki ini ingusan nah Wah, Rio Irawan sudah belajar main game gitu lah, pakai headset. Ayo, siapa? yang mau tanya-tanya. Menurut Pak, yang X di sebelah Konstanta tadi itu apa Pak? Saya lupa. Jarak titik ukur dari sumber getar. X jarak titik ukur dari sumber getar. Reja ada Kalau yang? Di... Gimana, Gimana Pak? Kalau dibentuk grafik itu letaknya di mana, Pak? Letak X itu bebas. X itu menyatakan suatu keadaan sesaat. Gitu. Sama seperti keadaan kita. Nih. Hari ini mungkin kita lagi baik. Bisa saja 30 menit kemudian nggak baik. Nah, Jadi Oke, X itu posisinya selalu berubah-ubah. Yang menjadi parameter tetap itu adalah omega dan K. Siapa omega tadi? Kecepatan oh. siapakah tadi? Kешangata gelombang. Keksuliski. Keksuliski. Keksuliski. Keksuliski. Nah, di dalam omega itu ada lagi variabel tetapnya, ada periode, dan ada frekuensi. Di dalam konstanta gelombang ada variabel tetapnya, yaitu panjang gelombang. Di dalam panjang gelombang ada lagi variabel tetapnya yakni cepat terambat gelombang yang dipengaruhi oleh kecepatan sudut. Sebab di dalam kecepatan sudut itu ada periode dan ada frekuensi. Kekuatan suatu gelombang dinyatakan oleh amplitudo. Kalau amplitudonya kecil, gelombangnya tidak berimpak atau tidak berefek. Tapi kalau gelombangnya itu amplitudonya mencapai 1 meter atau 2 meter, 3 meter, apalagi gelombang tsunami yang bisa sampai 8, 10, 20 meter, amplitudo atau impactnya juga makin besar. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan uh, tragedi yang baru saja terjadi. Pak, gimana kalau benda bergerak lalu uh, menabrak air? Nah, itu lebih condong ke arah momentum. Karena benda yang bergerak pasti punya kecepatan. Benda-benda yang punya kecepatan ini membentur benda lain yang diam, misalnya air, pohon, atau tembok, maka benda itu akan menerima dua kali lipat dari momentum yang dihasilkannya. Ada yang mau eksperimen naik motor. Motornya dikencangkan dengan kecepatan 60 km per jam. Kalau motor itu menabrak pohon, Pohonnya paling-paling pewat atau tumbang atau hanya robek. Namun si pengendara itu akan menerima akibat impuls atau momentumnya dua kali masa kali kecepatannya. Masanya sendiri sudah ada, tambah kecepatannya yang 60 km per jam kali dua. Sama aja dirinya menabrakkan dengan kecepatan 120 km per jam. Itu yang terjadi kenapa sampai kalau pesawat itu jatuh apalagi terbuat dari komposit, nanti akan pecahnya berkeping-keping. Efek dari fisika momentum begitu. Di mana gelombangnya terjadi pada tragedi ini, fluida itu merambatkan benda yang ada di atasnya. Sehingga dari titik jatuh nanti puing-puing itu akan menyebar kalau arus laut itu kuat. Apalagi arus bawah laut itu lebih kuat daripada yang ada di permukaan. Mudah-mudahan nanti di antara saudara-saudara ini bisa menjadi anggota Komisi Nasional Keselamatan Penerbangan. Jadi bisa memahami forensiknya seperti itu. Baik, waktu kita tinggal 13 menit lagi. Kalau ada yang mau didiskusikan, kalau mau ada yang ditanyakan, Persamaan umum gelombang akan kita bahas kembali menjadi soal pada pertemuan mendatang tanggal 19 Januari 2021. Hari ini Anda baru mengenal dikenalkan dengan definisi gelombang, fenomena gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu nanti ada gelombang mekanik pada dawai. Ini pada saat kita belajar gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi bukan di awal-awal ini. Di awal-awal ini baru sampai dengan persamaan umum gelombang. Atau hal-hal lain tentang fenomena mekanika gelombang saja. Ya silakan. Kalau kita belajar gini-gini aja ya slow. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, biar kita mulai evaluasi. Jadi kita bisa selesai sebelum 10.38. Ada yang mau ditanya atau sudah tidak sabar? Saya pastikan daftar hadir sudah terisi semua dan sekarang saya close. Baik. Kalau tidak ada, maka saudara-saudara bisa meninggalkan ruang ini. Dan sebelumnya kita berdoa dulu, biar Anda bisa mengerjakan dengan mudah. Sekali lagi kepada Ardrawan, bisa memimpin kita dalam doa. Baik Pak. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita kembali berdoa karena telah kita buka dengan doa. Izinkan saya membawa dengan agama Kristen. Ya Tuhan, terima kasih kau telah membukakan akal pikir kami dan telah membuat pembelajaran ini dipermudah dan tidak ada gangguan maupun gangguan jaringan dan apapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami harap semua pembelajaran yang telah diajarkan oleh Pak Rudi bisa kami terima dan bisa kami laksanakan dengan baik. Dan menurut Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semua. Silakan meninggalkan tempat. Dan setelah semua meninggalkan tempat, saya akan menyalakan kuis yang alamatnya ada di halaman blog saya, Pelajaran Satu Gelombang Mekanik. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan live semua. Oke, okay. tinggal. Mm -hmm.